Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar Astridik dan berkata, Wahai Khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adat lagi. Sayyidina Rasul Abu Bakar berkata Wahai Bilal Aku tidak akan menurunkan orang Yang pernah diangkat oleh Rasulullah Oh lagi wahai Abu Bakar Tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi Dijawab oleh Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar tidak kecuali Engkau punya alasan Alasanmu apa kau minta Untuk tidak azan lagi Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata Tiba-tiba saya -tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu salat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, Ya Rasulullah waktu salat, dan kadang Nabi Muhammad ia ya datang ke tempatku lalu berkata bila waktu solat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke Periblan sebelum aku adhan. Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan adhan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari lima kali dan berulang-ulang sehingga sungguh suasana. Keadaan itu mengingatkan aduku aku kepada Rasulullah hingga aku tidak mampu melakukan salat pagi azan saat ini wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mandat dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah Dalam mimpi Ya Bilal Maha daljaba Lima lamda zurni Cerita ini diriwayat, diriwayatkan oleh Ibn Asakir As Wahai Bilal Alangkah kerasnya hatimu Lama kau tidak kunjung kepada Wahai Bilal Saat itu Sayyidina Bilal terbangun Menangis dengan tangis yang sangat sehingga para keluarganya ketakutan, ada apa Bilal, ada apa Bilal menangis seperti tidak ya seperti biasanya, menangis yang luar biasa. Zaidid Nabilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa wahai Bilal? Aku, aku, aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu rasulullah dan ditegur wahai Bilal anglangkah keras dan gersang hatimu panjang kerinduanmu kepadaku lama engkau tak kunjung kepadaku aku takut ditinggal oleh Rasulullah Aku ditinggal Rasulullah Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan Bilal kelihatannya memang waktunya kau ziarah pada Rasulullah maka pergilah Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya dalam riwayat konta atau kuda dalam riwayat keledai, berjalan di Sayyidina Bilal bin Rabah. Ke Madinah dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan. Menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. ...yang tidak pernah kenal Allah berjalan dan tidak mau istirahat... ...karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal tidak boleh memasuki sepi kota Madinah. Maka terlihatlah bukit, bukit. Maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahasanya bukit, bukit itu adalah bukit... ...yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah... ...mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah sungguh tangis semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hambaran kecuali terlihat Rasulullah... Karena kenangan indah bersama Rasulullah, benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingat ke Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal terjudu dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara. Karena suara Sayidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya semandang perjalanan. Sayidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih, parau dan berkata Assalamu ya Rasulullah, Assalamu ya Habibullah, Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Di Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan derai air mata dan tiba-tiba di saat itu. Ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar Sitiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri Dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa Lalu Sayyidina Bilal berkata Wahai Khalifah Tunggu aku saat ini merasakan takut sangat-sangat Takut apa Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah. Memangnya kenapa kau melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku. ya Bilal alangkah keras hatimu mana kerunduanmu. Lama kau tidak berdaku untuk kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, Kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Saidina Abu Bakar menghidup, menghibur wahai Bilal. Ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu, wahai Abu Bakar? Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Maka bergembiralah Saidina Bilal bin Roba dan rangkul Saidina Abu Bakar, dan, Abu Bakar dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan?" Lagi. Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi, melihat ke menara, dan melihat ke kubur lalu menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Abu Bakar, tidak, wahai Umar, aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi kemudian tidak lama kemudian ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Ropah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal. Yang satu di tangan kiri Sayyidina Bulia dan Sayyidina Bilal dan berkata, "Hai tukang al dan kakekku!" Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh, ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Hosen. Saidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan Ya Allah terima kasih aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian Saidina Bilal menghadap kepada Saidina Hasan dan Saidina Hasan diberdirikan Saidina Hussein diberdirikan lalu Saidina Bilal melihat wajah Saidina Hasan kemudian melihat kaki Saidina Hussein berpindah kepada wajah Saidina Hasan menoleh lagi ke kaki Saidina Hussein karena ketahuilah wajah Saidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Hussein sangat mirip dengan Rasulullah sehingga Sayyidina Bilal menoleh menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal Minroba dengan derai air mata dan berkata Ya Rasulullah sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu Ya Rasulullah sampai keringat dengan, ingat dengan Rasulullah Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Husin kok ngomong, Bilal, aku kangen pengen dengar suara adzanmu Gimana kalau kamu halat anak kecil? Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Bakar mengatakan, lakukan, lihat, Hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah Biarpun anak kecil akan tapi dihargai Oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Lakukan Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, wahai Hasan dan Husain Sebelum engkau meminta khalifah Dan wakilnya meminta aku untuk azan tapi aku tolak Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah Aku tidak berani menolak sebab aku takut Jika aku menolak permintaanmu saat ini Aku takut nanti ditolak untuk adan di depan Rasulullah di Surga nanti di Hubungkan dengan Rasulullah Sehingga Ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Nabi Laiqim Rahman Waktu sudah ditentukan beberapa orang Sudah pada datang menunggu tak? Bilal oleh Dapat hilal oleh azan Datanglah waktu dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh Orang pada nunggu mana Bilal Tiba-tiba ada orang yang berdiri Di saat sudah masuk waktu sholat Ada orang berdiri, orangnya memang hitam Tetapi memancar dari kehitamannya Ini penuh kecintaan kepada Rasulullah Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah Sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan Sayyidina Bilal mem memecah barisan kemudian menuju ke menara Dan di saat naik menara mereka semakin Makin kuat bahwasanya Seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah Sayyidina Bilal di atas rupanya, Di atas Sayyidina Bilal berderak dengan derai air mata Lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata Menutup matanya dan memungkuk sama Membasuh air matanya Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah Tangis orang yang hadir di masjid berbagi dengan tangisnya Sehingga diri diri Hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak lebih dasar daripada saat itu Akhirnya Sayyidina Bilal memulai adzannya Allahu Akbar Allahu Akbar suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh Berbarengan dengan suara Dabilal ini serempak orang yang ada di situ -mer -mer -mer Terdengar suara dari jamaah suara tangis yang kompang Sayyidin Nabilah pun melanjutkan adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar Para jamaah sambil menjawab adzan adanya Bilal Sangis semakin kuat bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan Apa yang menjadikan mereka menangis Apa yang menjadikan mereka seperti itu Ingat Nabi Muhammad SAW, karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah. Tinggal orang yang di luar masjid pun ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid, lalu berkata, Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena yang karena kalau, dulu di saat mendengar suara Bilal, pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali sehingga mereka bertanya apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? dijawab oleh orang-orang yang ada di situ tidak itu suaranya Bilal kemudian orang hilang itu sambil menundukkan kepala oh, suaranya Bilal In air mata jadi tidak Bilal bercanda dan beliau dan sampailah azan beliau asyhadu alla illallah Asyadu an la ilaha illallah Suara tangis semakin ramai Hingga sampailah Sayyidina Bilal berrapah Kepada kalimat Asyadu anna Muhammad Bilanglah suara Sayyidina Bilal Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu Di menyebut kalimat Muhammad Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada ada jatuh. Sehingga di saat tersadar sayyidina bilal hanya bisa berkata lanjutkan aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebagai perbandingan pun tidak sebanding. Minimal kita ngoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad. Kita nomor satu kan kita utamakan di rumah kita kita utamakan di dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba almar'u yusharu ma'a man ahabba anta ma'a man ahbabta seorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah benar-benar menjadikan